Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam kalian dari kalian kan sudah mengenal saya ya dengan yeah. ya mungkin saya mengajar dan lain-lain ya. Jadi beberapa materi yang bersangkutan dengan mata kuliah itu ada dua web yang saya punya di Youtube ya satu tutorial metodologi penelitian ya, kemudian yang kedua adalah Andrik Perwasito itu uh, ya tentang banyak hal, tidak hanya masalah uh, akademik ya tapi juga non-akademik terutama kegiatan-kegiatan menyangkut uh, diplomasi budaya Aktivitas seni gitu ya, e, di dalam mata kuliah digitalisasi sejarah ini, kan memang e, sejarah ini baru berdiri berapa ya? Dua semester ini kan, tiga semester lah, tiga, tiga semester, tiga, tiga, semester tiga semester, dan di situ e, yang dimaksud dengan digitalisasi sejarah itu kan menghidupkan kembali situs-situs uh, sejarah ataupun peristiwa maupun kejadian uh, kesejar kesejarahan itu ya, baik itu sudah ditulis maupun yang belum ditulis ke dalam bentuk uh, audiovisual jadi saya sebut di situ hypertext hypertext itu Baik itu peristiwa, baik itu buku ya yang sudah ditulis di buku atau masih ada di, di koran, ya, di majalah itu seluruhnya adalah kita sebut sebagai teks. Hiper itu adalah tambahan yang biasanya untuk mendeskripsikan tentang sesuatu yang lebih dari sekedar kenyataan itu sendiri ya. Jadi kita me, Daya gunakan atau apa merancang bangun sebuah uh, teks yang mati itu menjadi hidup, atau digitalisasi sejarah itu memberikan simbol-simbol ya, yang dapat dipahami oleh uh, <tuh> didik, ya, oleh siswa, karena memang di dalam hal kita mengajarkan tentang sejarah itu kan bukan pada uh, fakta kerasnya ya jadi bukan menghafal kapan lahir kapan mati kapan perang siapa kan bukan itu yang uh, sekarang ini uh, dibutuhkan adalah spiritnya nah, spirit uh, itu tidak mudah ya di apa di alih fungsikan ya atau dialihsimbolkan dari simbol yang berupa teks, simbol yang berupa peristiwa, simbol yang berupa diskurs atau pidato atau ya wacana begitu dalam untuk uh, audiovisual siapakah yang uh, paling sering ya di dalam upaya mengungkapkan Uh, menyimpulkan atau menghiper bukan hiperalitas menghipertekskan karya-karya uh, uh, gagasan maupun karya-karya peristiwa itu adalah di film wow. yang mudah kita jumpai misalnya karena hal-hal yang berhubungan dengan pirai dengan seks itu kan saru ya atau ya tidak pantas dimunculkan di dalam film ya kecuali memang itu blue film yang sengaja mengeksploitasi tubuh ya nah di situ itu ada rancang bangun di situ ada packaging jadi hipertext atau digitalis secara itu sesungguhnya mempackage mempackage kembali hal-hal yang masih bisu atau yang masih diam, ya, mungkin hanya berupa patung saja, mungkin berupa tempat keramat, mungkin hanya makam. Ya banyak hal yang kita jumpai di dalam eh, apa eh, masyarakat itu, sejarah itu tidak hanya yang ditulis. Ya. Ada oral history, ya. Sejarah yang hanya uh, dimariskan dari mulut ke mulutnya. Maka tugas dari sejarawan milenial ini adalah melakukan rancang bangun dari yang sifatnya apa itu uh, diam, mati, ya, menjadi hidup. Jadi seakan-akan kita menghidupkan lagi peristiwa-peristiwa yang terdahulu ya, atau historis menjadi hadir kembali di dalam uh, kekinian. Maka di situ ada syaratnya ya, bagaimana kita harus menghadirkan uh, sesuatu yang lampau menjadi sesuatu yang baru itu itu problematika di dalam uh, rancang bangun mendigitalisasi uh, sejarah ke dalam uh, bentuk yang lebih baru karena di situ tidak hanya berupa teks ya kita bisa menghadirkan kembali teks ya misalnya nama nama tempat peristiwa ya. itu dapat dihadirkan kembali tetapi kalau kita mau melihat Uh, yang lebih kata-kata hidup tadi itu adalah uh, ya menggerakkan ya, kalau di film Anda tonton itu kalau laki-laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta masuk kamar kan kita tidak bisa masuk orang yang tercinta di dalam kamar ya kan nanti Benar, tontonnya semua Yeah. nyari pasangan di sebelah kanan kiri, repot nanti terjadi perduelan. Itu <laughs> <Yes, go. laughs> Ya, makanya di situ disimbol, disimbolisasi ya dengan api yang meluap-luap. Kadang-kadang ada yang eh, ombak lautan bertemu dengan pantai, mendebur-debur itu menggambarkan, menghidupkan suasana orang yang sedang bercinta. Ya, dengan cara-cara yang lebih beradab itu itu kata digitalisasi yang pertama ya. jadi menghidupkan sesuatu yang eh, mati yang kedua digitalisasi itu juga adalah sebuah recording ya. recording itu artinya kita mengubah eh, ekstensi yang berupa Uh, Tulisan biasa yang berupa peristiwa direkam dan kemudian disimpan di dalam bentuk uh, digital, ya. Digital itu ya, seperti sekarang kita bicara ini kan proses digital. Ini. Jadi nanti ini sebagian kita rekod, dan ya, dapat kita putar ulang-ulang dengan digitalisasi sejarah itu. Maksudnya, kita. Tidak lagi harus pergi ke perpustakaan buka-buka buku, ya tidak. ya. Misalnya mendigitalisasi dari buku Nah, pak lombar ya misalnya buku saya itu eh, 2000 halaman, ya, dengan digitalisasi itu 2000 halaman itu menjadi satu dua file yang eh, dapat dibawa kemana-mana. Buku nya tidak empat jilid yang tebel-tebel itu, ya. Tapi dengan flash disk 8 juga sudah berisi uh, puluhan, bahkan ribuan data sejarah. Itu yang kedua ya. Apa ada lagi yang ketiga? Ada digitalis sejarah itu. Jadi merancang bangun sebuah uh, peristiwa sejarah diungkapkan kembali dengan cara yang kurang lebih mendekatilah ya. Mau ditampilkan seperti uh, ketoprak ya. Anda bikin ketoprak Pangeran di kayak gitu terus direkam dan kemudian mengajarnya ya tidak menceritakan Wadil di ditangkap tanggal sekian tanggal sekian ndak. Tapi dengan film di itu anak-anak mempunyai kesan yang khusus itu makna dari digitalisasi lalu persoalan yang lain adalah lalu bagaimana anak didik itu dapat menerima atau dapat mempelajari secara baik tentang apa yang sudah kita digitalisasi itu maka ada semacam eh, tugas-tugas resum, resume ya. Jadi mahasiswa diharapkan nonton apa yang sudah eh, kita buat, lalu mereka meresum kembali, menceritakan kembali maksudnya meresum, menceritakan kembali apa yang diinginkan oleh eh, film tersebut, atau data tersebut, Baik itu data tertulis, mungkin pdf berupa film, berupa uh, word, tidak ya, soal. Tapi yang jelas anak didik dapat memperoleh memperoleh data yang dapat dimengerti dan dipahami secara baik. Ya. Dengan demikian, anak-anak mulai uh, berpikir secara merdeka. Ya. Mereka kemudian melakukan analisis yang kita bimbing tujuannya adalah kira-kira <tuh> sejarah ini menginspirasi apa untuk kehidupan yang aktual sekarang itu ya jadi saya kira itu akan tugas kita yang yang apa ya cukup cukup sulit juga ya tetapi memang digitalisasi sejarah ini dibutuhkan keahlian agak khusus kalau kita anda ahli ya kita perlu mengundang ahlinya karena itu harus ada sistem uh, merekam harus ada sistem uh, penulisan ya Nah dengan demikian uh, produk dari kuliah ini adalah mencoba ya saudara-saudara diminta untuk mencoba agar supaya anda mendigitalisasi dulu, ya. dan produknya itu nah, bagaimana? Prosedur ya, prosedur di dalam mendigitalisasi ini adalah yang pertama uh, menentukan dahulu apa yang disebut dengan tujuan kita, ya, dalam pembelajaran sejarah yang kita maksud. Itu, misalnya, Anda ingin mengungkapkan sisi. Uh, kepahlawanan dari tokoh ya ditulis dahulu itu apa sisi apa kemudian menginspirasi apa bagi orang lain sehingga kita bisa apa uh, ya kita kemudian uh, bisa memberikan satu tipe ideal gitu semacam tipe ideal kepada murid-murid uh, kita anak didik kita bahwa apa yang kami tulis ini tujuannya adalah misalnya agar supaya disiplin, ya, agar supaya uh, cinta tanah air, agar supaya hidup sehat, agar supaya hidup solider, ya, berkotong royong dan sebagainya banyak hal yang yang di dalam uh, kita mengkaji sejarah ini yang sering juga dicemooh orang karena sesudah berlalu mengapa harus dipelajari ya. Kita sebagai seorang sejarawan mestinya sejarah itu akan menuntun kita. Ya, karena itu sejarah itu bersifat evaluatif sesuai dengan konteks zamannya. Sudah tentu sejarah adalah suatu Uh, ilmu atau bidang ilmu yang mampu menginspirasi dan menuntun jalan agar supaya tidak tersesat bangsa ini ya. supaya kita punya juga selain jalan yang lurus juga punya tipe-tipe ideal yang kita sebut sebagai pewaris nilai-nilai kepahawanan, nilai-nilai kebaikan itu adalah tugas dari uh, sejarah itu sendiri dan kalau sejarah itu merupakan hanya sebuah propaganda misalnya juga harus diluruskan agar supaya sejarah ini dibutuhkan karena memang menyuguhkan ajaran-ajaran ya yang baik bagi kemanusiaan dan peradaban. Jadi itu pengantar saya ya tentang mendigitalisasi sejarah ada, ada tiga aspek itu ya. Anda tinggal memilih ya karena satu aspek dokumenter, satu aspek uh, ekspresif ya sifatnya ekspresif karena merekonstruksi kembali secara yang hilang. Yang yang uh, pertama tadi adalah bagaimana mengubah uh, peristiwa maupun uh, teks itu dalam bentuk audiovisual. Yang tiga itu yang saya akan sampaikan pada Anda. Silakan Silahkan kalau ada yang bertanya kita berdiskusi. Sambil makan boleh, merokok boleh, terserah. Prof, izin Her? tanya Prof. Hmm? Saya Keloriza, Prof. Keloriza, nah, Prof. Gini Prof, seandainya situs-situ -situ sejarah yang ada di Indonesia atau katakanlah saya mengambil contoh di Aceh gitu bro tentang peristiwa uh, konflik GAM dan uh, RI gitu Prof nah ini kan sudah damai Prof uh, beberapa daerah di Aceh itu kan ada bifak-bifak atau pangkalan-pangkalan uh, militer uh, GAM dulu masih ada sekarang. Nah, hmm. seandainya kalau kita kita jadikan tempat-tempat uh, itu lalu kita masukkan ke dalam map uh, road map gitu uh, sehingga memudahkan orang-orang untuk mencari situs-situs sejarah, itu kira-kira masuk ke dalam digitalis digitalisasi atau bagaimana, Prof? Hmm, ya, kalau hanya direkam saja, ya itu masuk digitalisasi kan tiga tadi ya, tiga aspek ya. Benar. benar. Anda bisa merekam saja dalam bentuk uh, rekaman audio visual itu yang ketiga tadi ya tiga apa kemudian anda bisa juga uh, merekonstruksi ya, merekonstruksi itu berarti anda harus menerjemahkan kembali hal-hal yang bersifat positif ya positif ya uh -uh. jadi kalau itu tidak kontekstual positif bagi Uh, masyarakat sekarang saya kira tidak perlu diungkapkan memang sulit ya um, saya misalnya saksi dari peristiwa G30 SPKI misalnya hmm. saya tahu persis bagaimana kekejaman orang dengan orang, tetangga dengan tetangga saya melihat ratusan mayat, bahkan ribuan ya di tengah-tengah uh, kaki saya ya gitu. kan Ya, hal, hal yang mengerikan seperti itu mungkin uh, di dalam tiga hal itu ya karena itu peristiwa sudah berlalu ya yeah. yang bisa kan hanya diceritakan kembali merekonstruksi ini juga harus yeah. berhati-hati agar supaya jangan sampai memicu balas dendam kemudian memicu konflik-konflik baru nah seperti itu jadi harus punya uh, visi yang, yang sangat kuat ya, di dalam keinginan kita agar supaya uh, masyarakat ini tidak uh, terjadi konflik bagaimana agar supaya kembali merajut kebersamaan, merajut solidaritas-solidaritas ya. Dan kemudian juga semangat-semangat untuk membangun uh, masyarakat yang sejahtera, yang adil secara menerima perbedaan Uh, diantara masyarakat kita sendiri jadi memang uh, tiga hal ini bisa dilakukan secara dalam digitalisasi secara itu bisa hanya di, direkam saja yang kedua di rancang bangun Dirancang bangun, jadi, bangun itu situs-situs tersebut itu diceritakan kembali sesuai dengan visi konteks sekarang ini, Yohan, begitu. Ada kan rekaman ya diam saja, hanya ditunjukkan tempat dan sebagainya. Tetapi tidak perlu ada komentar, tidak perlu ada penjelasan-penjelasan yang uh, sifatnya itu sangat apa uh, visioner gitu ya. Itu ya, Mas Kairul ya. Iya, hmm. bro. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Izin, Prof. Yeni, Prof. Ya. Tanya, Prof. Ini silakan. Ya, Prof. Uh, ini terkait dengan Siapa pembuatan ini. ya? Ini. Yeni, Yeni. Yeni. Aku Yeni. Yeni. Yeni. Ya. Yeni. Ya. Terkait dengan digitalisasi ini pembuatan nah, uh, medianya itu nanti uh, apakah kita harus melibatkan? Uh, Ahli, dalam hal ini untuk validasi seperti itu dari yang memiliki kemampuan teknologi nggak, enggak per nggak perlu oh, enggak? kita kan sekarang oh. itu sudah di apa ya dimudahkan dengan adanya teknologi yang sederhana seperti HP ya. saya yeah. uh, membuat video itu hanya dengan HP ya. hmm. tapi anda lihat sendiri hasilnya sudah sangat bagusnya sudah barang tentu, HP-nya ya jangan diaturan, ya. Yang bisa HD minimal, kalau bisa, ya ada lebih dari 4 G, ya, agar supaya kualitasnya itu uh, dapat ya. <tuh> Kalau toh kita itu tidak mampu untuk melakukan apa digitalize atau perekaman, ya, digitalis itu kan sebetulnya, ya audiovisual itu, video dan audio itu yang yang merekam peristiwa-peristiwa sejarah maupun data-data sejarah yang kita miliki jadi dengan demikian eh, nanti ya dibuat naskahnya dahulu naskah akademiknya mau bertujuan apa? misalkan ibu mau bertujuan ingin eh, menanamkan cinta terhadap eh, sungai yang bersih mirahnya lalu di ya, di desa saya itu ada orang yang begitu sangat luar biasa um, apa namanya memperjuangkan rakyatnya agar supaya mendapatkan air ya. itu kan tidak pernah dicatat di dalam uh, sejarah nasional nah, makanya itu kita ungkapkan kita perkenalkan kepada uh, Generasi yang sekarang ini tentang pahlawan-pahlawan yang uh, ya tanpa tanda jasa sudah tentu. yang biasanya tidak ditulis di dalam sejarah kuno ya atau mainstream, history itu tidak ditulis. Tetapi uh, sekarang ini muncul ya atau penting menuliskan misalnya uh, ya dokter-dokter yang meninggal karena berjuang melawan Corona, misalnya, itu contoh-contoh bagaimana uh, kejuangan dari para tokoh itu menginspirasi para anak didik kita. Begitu, Bu. Ya, eh, sedikit Prof. kemarin, kebetulan eh, waktu S2, saya kan tesisnya terkait dengan pembuatan audiovisual, gitu ya, Prof. Ya, dan mm -hmm. eh, di sini saya tujuannya itu untuk e, menemukan kesadaran sejarah dan e, dalam ininya ada validasi ahli e, materi kemudian media juga seperti itu gitu apa hmm. karena kita yang tesis saya ini tujuannya untuk pembelajaran maka ada validasi atau bagaimana gitu maksudnya ya enggak kalau S3 itu validasinya ya dosennya sendiri ya tapi yeah. itu validasi pertama validasi kedua kita itu kan setelah jadi, biasanya kan dipresentasikan di depan kelas, ya. Teman-teman sendiri saja yang mengvalidasi itu, yang kritik oh, iya. ya tentang apa yang kurang, apa itu yang perlu dikembangkan. Begitu, jadi kita merdeka. Itu kita tidak me, apa, mengharuskan ada otorisasi semacam itu, terkecuali, ya, terkecuali apabila masalah yang sensitif seperti tadi persoalan uh, di 30 SPKI, persoalan gam, ya dan persoalan mungkin per pemesta dan lain-lain itu kemungkinan membutuhkan uh, ya narasumber lah narasumber ya, dan orang-orang yang dapat uh, membantu kita agar supaya apa yang kita tulis itu tidak menyesatkan bagi banyak orang itu bu ya Ya siap-siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, yang lain, masih ada waktu. Sedikit, Prof. Mau tanya, Prof. Silakan. sejarah itu kan syarat nilai, syarat karakter. Itu bagaimana ketika kita proses? digitalisasi itu nilai-nilai dan karakter itu tetap kemudian bisa tersampaikan kepada nanti yang melihat uh, karya kita itu bro ya. ya seperti orang bikin film itu ya jadi kalau itu peristiwanya sangat apa reskan atau peristiwanya itu sensitif gitu ya jangan itu ditonjolkan ya. misalnya hmm, ada ya kekerasan, kemudian darah, ya, kemudian sensitif ya seksual, kemudian juga apa e, minuman keras, kemudian ya rokok, ya, kemudian e, menunjukkan tubuh yang sensitif kayak gitu itu yang perlu dihindari termasuk kata-kata kotor kata-kata yang uh, mengandung apa sensitif itu mengandung mungkin buli ya buli atau ejaan pada uh, suku atau ras atau golongan atau ya tata tubuh dan lain-lain gitu. ini <guruh> waktunya tinggal uh, berapa itu uh, 10 menit menit lagi ya, baru tinggal 9 menit <laughs> jadi uh, saya kira nanti obrolan kita oh, itu kita oh, resume oh, oh. dan kalau bisa akan saya yeah, tampilkan yeah. di YouTube oh, dan anda bisa eh. kembali mempelajari dan akan uh, boleh bertanya jadi sebelum saya menjelaskan sesuatu ya saya kira ya, sampai ya. di sini dulu ya kita ya, berbincang-bincang. Iya berarti kita bertemu kembali Iyap, iya. uh, dalam waktu dan jam yang sama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.